Children used to run and play Look at all the mess we made Guess I never know where it went wrong Sometimes I feel like all that's sad I viral and people forget In this crazy world I don't belong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dero auto Terima kasih teman-teman yang sudah mampir Sudah subscribe Sudah like Saya doakan semoga teman-teman Senantiasa diberikan kesehatan Di banyak dan Dipermudah dalam segala urusan Amin Nah teman-teman pada kesempatan ini Saya datang lagi ke showroomnya Pajar Gemilang Jaya Motor Mobilnya murah-murah harganya rekomendasi bener mobilnya pun bagus-bagus yuk teman-teman nggak penasaran kita kepoin mobilnya tonton terus sampai habis ya teman-teman ya. -teman. jangan skip-skip mudah-mudahan mobil ini yang teman-teman cari Oke kita langsung ke yang bersangkutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana, alhamdulillah. Bang? Alhamdulillah. Jadi, sehat, kabarnya sehat? Amin. Sehat juga kan? Amin, alhamdulillah. Yang penting sehat ya, Bang ya. Amin, amin. Senang, amin. Senantiasa seperti mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam. Amin. Pusat. Nah, Bang, kita mau update lagi di Bang. Kira-kira ada berita apa lagi juga? Boleh, boleh. Ada APPG ACPS 2016 nah, nih, teman-teman. Ada APPG 2016. GL, GS, GS. GE, GE, GE, yeah, GE. 2016 ya yeah, standar ya. 2016 ya. Yeah, 2016, 2016. AC, power steering. Sudah AC dan power steering. Hmm. Atuniknya Ad ada apa ya? Uh, radio tip. Radio tip ada. Radio -tip AC, power steering. Pelak udah taman racing. Nah teman-teman, yeah. 2016 -teman ke GE racing. mobilnya Teman udah pelak racing. racing, sudah ada AC, hmm. sudah ada radio, dan sudah ada sentralok ya. Sentralok. Ya, Oh, Indo ada. juga ada ya. Ya, cuma remote belum belum ada. Cuma ada. remote yang belum. karena ya, ini memang tipe-tipe standar. Hmm. Tahun 2016. 2016. Pajaknya Februari panjang ya, Bang? Panjang, pajak panjang. Plat genap daerah ya. daerah mana? Bekasi. Bekasi. Ya, tangan kedua. Angka kedua dari baru. Hmm. Bang, ini warna silver manual berapa duit, Bang kira Buka 85. Nah, buka 85 masih tahun nego. 2016. 2016, 85 masih nego ya, teman-teman hmm. ya jadi hmm. oh ya, nomor teleponnya kalau disebutin bang. 0813 0813 1125 1125 9956 9956 teman-teman Langsung kontak beliau, handphonenya insya Allah 24 jam ya Bang ya, ya Mungkinnya bagus banget loh teman-teman ya. 85 bisa Baru dapat. Tahun 2016 16. 16. Nah, apalagi yang teman-teman carikan Ini dia Insya Allah mudah-mudahan mobilnya ya, rekomendasi Kilometernya berapa, bang? Seratus empat puluh delapan kilometernya, seratus empat puluh sama perorangan nih, bang? Perorangan atas nama pemandangan? Dalaman. dalaman masih ori, bang? Yeah. Mobilnya pun masih ya, yeah, full kaleng. Enak ini. ya, ya, oh, full oh, kaleng enak enak. ini, bang. Full kaleng masih full kaleng. Teman-teman, ini mobilnya Sorry. masih orisinil ya. Teman-teman, ya, mudah-mudahan ini bagus nih buat temen yeah. teman nih tinggal tawar aja harganya kebanyakan. Ya, yeah, monggo. Uh -uh. Oke, okay, bang, selanjutnya yeah, ada baru dapat ini, satu nih mau oh, ini yeah. ini mobil Soluna GLI dua ribu Soluna GLI teman-teman okay. 2001 ribu manual, manual manual teman -teman. manual teman-teman tarif ganjil 2001. pajaknya bulan tiga ah, ya ini pajak aja nih agak lewat nih enam kali pajaknya enam kali ya yeah. eh, kira, kira estimasi berapa bang kurang lebih sembilan setengah atau sepuluh juta nyapin lah nyapin dana lah untuk budget yeah. SNK pajaknya untuk aja sekitar sembilan juta atas 10 juta sepuluh yeah, juta lah sepuluh nah, yeah. jutaan ya teman-teman ya Harganya berapa, Bang? Ini 37 masih nego, nah 37 masih Masin bisa nego, nego ya, teman-teman ya. Soluna GLI, GLI, Tahun 2001, yeah. bertransmisi manual, platnya ganjil yeah. atas sama perorangan ya, Bang? Perorangan, asli. Asli dan bukan, bukan mantan. Nah, teman -teman. asli bukan mantan ya, teman-teman. Jangan -teman. ya, kita khawatirin asli hmm. mantan. Ini bukan perorangan, <laughs> bukan, teman, teman Perorangan asli. Dalam, Dalam Igori ya. ya mobil kaleng. Full nah. kaleng banget, Gembang-gembang teman-teman, orisinil, benar-benar ya. ini mobilnya bagus ya. banget. Rekomendasi. Ya, Pajak doang yang kalahnya ya. Ya. ya. Tapi untuk harga segitu masih sangat worth, teman-teman. Ya. Harga 37 masih bisa nego. Masih nego. Nah, teman-teman cuman nyiapin budget sedikit buat pajaknya aja ya. Buat ya. pajaknya aja. Kalian ya. BBN ya. Apalagi sekarang lagi ada pemutihannya bisa langsung teman-teman harganya bisa lebih jauh murah yeah. untuk BBN nya karena ini baru dapat juga sama mungkin baru sekitar satu atau dua hari untuk mesin-mesin bang kira-kira mesin aman enak. Kan? datang cek unit nah gue langsung boleh dia teman-teman oh. pokoknya bang jadi welcome tawar sampai jadi ya yeah, tawar sampai betul. jadi betul oh. mudah-mudahan mobilnya benar-benar rekomendasi buat teman-teman yeah. gitu ya yeah. baru ini aja dua nilai yang stok lama orang kalau yang ini masih, ini kemarin ini masih kemarin nih masih kemarin ya. Nah, ya. yeah, ini teman-teman masih ada yang kemarin nih Corolla Altis tahun 2007. 2007. Ya, manual. Eh, manual. Manual, ya, 2007. Corolla Altis 2007 manual. manual. ya sekarang turunin lah biar cepet laku 80 nego. Nah, teman-teman 80 ya. nego, teman-teman. Ya. Corolla Altis 2007 tipe J manual harganya dikurangin banget sama. sama banget, nego banget. Di... Kemarin nego. 85 ya. Ya, kemarin 85 sekarang 80 puluh, Mas. Nah. Sama kemarin juga yang CRP udah kelaku laku. Kemarin CRP, CRP udah. udah laku ya. Udah laku, jadi tinggal aku rapi, aku tahun lagi. Alamin, aku rapi lagi. Aku rapi lagi. Aku rapi lagi. Aku rapi lagi. ya rapi lagi. Aku matic nih Aku rapi lagi. Aku teman teman Aku rapi lagi. Maren lima tujuh lah lima ya. tujuan ya. Nah ini lima lima nih nego ya. Pajak panjang. Pajak panjang bulan enam hmm, tahun 6, depan. Bulan ganjil. Ya. Tangerang Kota. Kota. Atas nama kantor perorangan nih. Nah, pribadi. Pribadi. Atas ya, pribadi. Ah, pribadi ya teman-teman jangan -teman? khawatir ya. ya. Nah, harganya di sini murah-murah ya. di di Pajar gemilang, Pajar gemilang jaya, jaya motor teman-teman. Ownernya langsung ke Bang Yadi. Kontak ya. personnya ada di sini telepon beliau ya teman-teman ya mudah-mudahan mobil ini rekomendasi harganya murah murah-murah di sini teman-teman ya. oke bang yadi ada lagi barang kali ya sementara baru itu memang yang baru ini dua ini aja baru dua Terus aja satu ya. atau dua hari oke okay. monggo kalau yang berminat langsung kontak aja nah datang langsung boleh langsung datang atau telepon dulu janjian tentunya. boleh ya oke bang nah, Adi lagi jari. mau ditanyain sebelum ditutup barang kali Uh, sementara itu aja mungkin kali ya Oke okay. mudah-mudahan teman-teman yang menonton konten ini di badannya dibanyakin rezekinya amin, dan amin, dipermudah amin. segala urusannya Amin, amin. mudah-mudahan juga rezekinya diperbanyak oleh Allah puasa biar bisa beli mobil beli mobilnya di Bang Yadi di Pajar, Pajar gemilang. gemilang Jaya Motor Oke okay. Kalau begitu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya Dari segi penyampaian maupun dari segi penampilan saya Dari The Rose Auto dan Bang Yadi Mohon maaf saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses The Rose Auto